Bantuan kemanusiaan Indonesia dikirimkan secara bertahap. Tahap pertama, tanggal 12 Februari 2023, dua pesawat yaitu B737-400 TNI AU dan Hercules C-130 yang mengangkut tim musar, medium urban search and rescue yang berjumlah 65 personel,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 landa gempa yaitu di Aleppo, Latakia, Hama, Homs, dan Tartus. Uh, tujuan dari pengiriman tim itu adalah untuk mendata kondisi lapangan dan uh, untuk memastikan ada dan tidaknya warga masyarakat Indonesia yang terdampak. Ibu bapak sekalian dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini tidak ada warga masyarakat Indonesia yang menjadi korban gempa di Suriah.